Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kembali kita mendapatkan kabar yang sangat membahagiakan sekali nih untuk keluarga Konoha semuanya Ini info penting banget ya untuk kita semua Karena Bunda Lesti ini akan live kembali para sahabat ya di aplikasi TikTok Purnama Beauty Official Wow, ini kejutan dan ini kabar baik banget nih untuk kita semuanya karena bakal ada sel gede-gedean di live warna beauty hari ini Pantengin persahabat ya Di tiktok bernama beauty ofisial Karena dikabarkan Bunda Lesi akan live hari ini Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lesler kita lihat persahabat di kalimat caption yang dituliskan Cus ibu-ibu siap-siap shopping Purnama Beauty-nya Siap-siap ya untuk para emak-emak Leslar yang ingin shopping Purnama Beauty Hari ini banyak sekali sale gede-gedean nih di live-nya Purnama Beauty official Banyak tanggapan komentar juga yang diberikan persahabat ya Dari akun Rina Radian mengatakan Jam berapa ya, saya lagi mau belas on ya Katanya tuh ya, ada yang bertanya nih jam berapa Kita simak di jawaban Dari Rendawati Anaskor Nurbila mengatakan 8pm Tuh persahabat ya, jangan sampai lupa Untuk jadwal live hari ini jam 8pm Kita doakan yang terbaik yang Mudah-mudahan bunda lesti Ini selalu sehat, selalu bahagia Dan apapun yang dilakukan Ini selalu mendapatkan kemudahan dan selalu diberikan kelancaran. Amin. Berikutnya, persahabat disimak juga diunggah IGS-nya Bang Aril. 20 menit yang lalu, Bang Aril mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan dengan tim Leslar Entertainment. Wow, Allah banget ya. Terlihat Leslar Entertainment semakin solid dan semakin kompak. Semoga mereka selalu sehat dan selalu memberikan karya-karya terbaik mereka untuk kita semuanya. Tim anti bandit Leslar, kata Bang Buril. Wow, luar biasa banget ya. Bangga sekali dan bahagia melihat kekompakan dan kesulitan dari tim LA. Semoga ada kejutan vitamin hari ini, persahabat, yang kita dapatkan langsung dari tim Leslar Entertainment. Berikutnya juga kita lihat diunggah di IGS-nya Bagas. Dua jam yang lalu, Bagas mengunggah sebuah postingan. Foto berada di lokasi syuting, persahabat, ya. Ini sepertinya... Foto semalam saat Bunda Lesti, Papa Bilar kolaborasi bersama Putri Delina dan Rizwan ya sepertinya. Baju yang dipakai oleh Bagas aja nih, baju semalam yang dipakai itu. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan sehat selalu. Bahagia selalu untuk Lesti dan Rizky Bila berserta keluarga dan tim Berikutnya para sahabat, kita simak juga di unggahan Abang L ya Masya Allah, melihat tosingan ini kita bangga dan bahagia sekali Apalagi melihat ekspresinya Abang Fatih yang sampai merem-merem saat dicium oleh Papa Bila Wow, Masya Allah banget ya Kita li lihat juga di kalimat caption yang dituliskan hahaha gusti sampai merem-merem fatih katanya tuh bengek ekspresinya lucu sekali hingga komentar pun banyak diberikan salah satunya dari akun yeni underscore gossip 667 menikmati kasih sayang ortunya memang pinter anaknya apapun respon pokoknya BBL tuh masya Allah banget ya BBL memang anak yang pintar selalu bisa merespon apapun persahabat Kita bangga, kita bahagia sekali ya punya idola yang sangat luar biasa Berikutnya persahabat disimak juga diunggahan IGSnya Abeni Mulyana Sofyan 25 menit yang lalu nih persahabat Mengunggah video, memakai jora yang sudah rapi. Wah, wow, masya Allah banget ya, cantik sekali nih memakai jora. Apapun yang dilakukan hari ini, semoga diberikan kelancaran ya. Kita tentunya selalu mendoakan, mensupport apapun itu yang dilakukan oleh keluarga dan idola kesayangan kita. Dan selanjutnya, persahabat kita simak juga diunggah Rossi underscore Leslar 24. ini mengunggah momen. Saat Papa Bilar menjadi bintang tamu di acara ketawa itu Berkah trans TV, kita juga mendapatkan bocoran nih, sahabat ya, bahwa Papa Bilar ini insya Allah akan kembali lagi sebagai bintang tamu di acara ketawa itu berkah sekaligus membawa keluarga besar dari orang tua dan mertuanya. Masya Allah, banget ya, bismillah, mudah-mudahan saja. Ada lagi mereka sekeluarga, abang El paling ditunggu banget. Talsinya luar biasa banget, ya. dukungan dan respon yang diberikan oleh Lesa Lovers memang luar biasa. Kita lihat juga di kalimat komentar yang diberikan dari akun Sri Rahayu Nanda, mengatakan masya Allah. Saking susahnya undang Leslar, sampai pada seneng tuh host. Leslar pengangkat rating dan tertutup jadi pada pengen tahu penasaran. Tuh bersahabat, kita juga penasaran banget ya rating saat Bapak Bilar ini menjadi bintang tamu di acara Ketawa Itu Berkah Trans TV. Pastinya ratingnya naik nih bersahabat, Masya Allah. Doakan support dan dukung yang terbaik buat idola kesayangan kita.